kalian pulang pulang pulang cepat pulang ke rumah pulang ke rumah masing-masing pulang ke rumah masing-masing air air itu bu air tuh bu, bu. Eh, pulang aja semua pulang, pulang pulang semua pulang bu tidak apa bu bu